bersama saya Anfa dalam program Gulali Musik Indonesia Program ini mengenalkan kembali lagu-lagu anak daerah maupun nasional yang ada di seluruh Indonesia Nah kali ini kita akan mendengarkan lagu Dudaidi yang berasal dari daerah Aceh Sebelum menyaksikan video selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan juga kawan Gulali yang telah mendukung kami selama ini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 dong bebo kayu Ray sininya Han pe mabri ayaap pun kecil Jang raya mudah sedang, tak bantu perang, tak Kisih per pantai, orang yuk si. Kalian, kawan gulali tahu nggak kalau lagu doda idi ini adalah lagu pengantar tidur yang paling populer di Aceh. Lagu ini dikenal sebagai nyanyian buayan atau syair pengasuhan. Dalam bahasa Aceh, lagu doda idi berasal dari dua kata. Yang pertama, doda atau pedoda yang berarti bergoyang dan yang kedua, idi yang berarti berayun. Syair Duda ini menggambarkan seorang ibu yang mendidik anaknya agar selalu mengagungkan nama Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Apabila kita lihat liriknya, Syair Duda ini diawali dengan penyebutan nama Allah sebagai wujud ketaatan masyarakat Aceh terhadap ajaran agama Islam. Dalam lagu ini, seorang ibu mendoakan anaknya agar menjadi pribadi yang baik dan kuat dalam menjalani hidup. Serta siap membela agama dan negara Gimana nih ternyata lagu Doda Ibi menyimpan banyak nilai pendidikan ya Kalau kawan gue suka konten seperti ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Terima kasih buat para sponsor dan juga kawan gue Ali yang telah mendukung kami Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Mari sayangi bangsamu dimulai dari menyayangi anak-anak Dadah